Kangen dengan Chris Hemsworth? Film ini adalah sebuah film aksi yang dikemas apik dan saya sudah buktikan sendiri kalau kamu gak akan bosan nontonnya. Sebuah film project teman yang dimana cast dan bagian di balik layarnya adalah para penggarap Marvel Avengers juga. Seakan menjadikan film ini sebuah reuni bagi mereka. Reuni menggunakan film aksi, garapan para penggarap Avengers, Thor, Wah... Kita kayak udah dibayangin kalau bisa rugi kalau nggak nonton Sinopsis berlatar pada seorang tokoh yang bernama Tyler Reich Seorang prajurit bayaran yang menyetujui sebuah proyek penyelamatan anak seorang gembong narkoba India Yang diculik oleh pesaingnya ketua gembong narkoba dari Bangladesh, Dhaka Cerita dimulai dengan tensi yang cukup rapat bermula dengan sebuah sin tembak-tembakan dalam jarak dekat, dibumbui aksi tangan kosong yang tentu dibalik shot yang sangat matang oleh sang sutradara yang baru memulai debutnya di film ini. Kedatangan Saju, seorang pemeran pembantu yang sangat mencuri perhatian karena mampu mengimbangi Chris Hemsworth dalam setiap aksi laga, membuat film ini menjadi semakin imbang dan tidak membosankan. Dengan latar seorang mantan pasukan taktis. Saju muncul dengan baik dan tidak terkesan berlebihan, namun mampu mengimbangi pemeran utama yang tentu sangat berkarisma. Di dalam film yang memiliki tensi yang cukup cepat, adegan aksi laga jarak dekat yang rapat, sang sutradara mampu menghadirkan sebuah adegan yang sangat ikonik di mana sebuah adegan long shot selama 10 menit berhasil ditampilkan dengan aksi yang sangat memukau. Scene fighting dengan teknik one take, patut kita acungi jempol pastinya. Namun untuk bagian dapur skrip cukup mendapat banyak keluhan, karena terkesan klise bagi penonton yang kenyang nonton film bertemakan perang. Juga pencampuran bahasa India dan Inggris yang terkesan tidak pada tempatnya, begitu pula sebuah latar yang tidak begitu kuat untuk memberi alasan bagi sang tokoh utama masuk ke dalam misi bunuh diri. Namun akhirnya menjadi tidak begitu buruk di mata penonton karena banyaknya elemen yang cukup kuat terbentuk dari segi pengambilan gambar yang cukup segar di mata. Jadi mari kita maklumi saja dan nikmati filmnya. Walau tentu setiap film tidak bisa selalu sempurna, namun Extraction mampu membuat semua aspek dari film ini terasa menyenangkan untuk dinikmati. Sebuah film Reuni yang cukup fun untuk ditonton sampai habis. Chris Hemsworth tanpa Mjolnir John Wick versi India One Take Action Fighting Scene yang memukau Hidung patah, potong jari, dan semua happy <laughs> Itu saja review kita kali ini Saya Hafid, silahkan subscribe Sampai jumpa dalam review film selanjutnya Dan stay easy